Guys, aku mau ngeprank Amanda Manopo. Aku mau bilang kalau tadi aku ngeliat diri teleponan sama cewek. Nah, kameranya aku taruh sini biar mereka nggak lihat. Itu mana tadi aku lihat diri teleponan sama cewek. Hah? Iya, serius? ini iya siapa yang ngomong, -ngomong ada yang ada. prank eh prank, prank. Kan? Eee, aku sendiri sama, -sama.